Acara fenomenal Pak Sabat, ya, lesi dan Bilar yang akan hadir dalam acara One Man Show tentunya kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Rizky Bilar Basabati ya. Kita lihat tentunya luar biasa kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Rizky Bilar yang tentunya tentunya Bang Bilar di sini kita lihat, pesawatnya sedang duduk santai. Kayaknya lagi ada sesuatu yang diomongkan, ya ini tentunya postingan diunggah oleh Pak Ferry. Luar biasa, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan langsung dari idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan dibanjiri respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Rizky Riza Febrian mengatakan. Sehat-sehat ya Kakak. Semoga Allah selalu melindungi Kakak. Amin. Allahumma amin. Luar biasa. Doa dan dukungan selalu diberikan kepada idola kita. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, Persahabat. Ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan acara tentunya One Man Show malam hari ini, Persahabat. Ya, tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Inilah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.